Pada 3 Agustus 2000, Presiden Soeharto resmi menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya. Soeharto dinyatakan sebagai terdakwa bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saat itu tim penyidik yang terdiri dari Agus Sutoto, Umbu Lagilozara, Suryansyah dan Patuan Siahaan datang ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana 8 Jakarta Pusat. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Soeharto melalui tim penasihat hukumnya Tim penyidik datang ke kediaman Soeharto untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum yang diwakili oleh Mukhtar Arifin dan Andi Syarifuddin. Kasus penyalahgunaan dana oleh Soeharto melibatkan tujuh yayasan yang diketahuinya. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini menghimbau para pengusaha menyumbang persen dari keuntungannya untuk yayasan dana mandiri. Sejak 1 September 1998, Kejaksaan Agung telah menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto. Hal tersebut terlihat dari anggaran dasar yayasan-yayasan tersebut. Meski demikian, Soeharto terus mengelak. Ia mengatakan bahwa tidak punya uang satu sen pun. Meski demikian, pengusutan terus dilakukan. Pada Desember 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres Nomor 30 Garing 1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto Sebelumnya Habibie mengusulkan untuk membentuk Komisi Independen mengusut harta Soeharto Tapi usulan ini tak diindahkan Menurut laporan Jaksa Agung Andi M. Galib yang disampaikan di depan Komisi 1 DPR Hasil pengusutan atas tujuan Yayasan Soeharto Sejumlah Yayasan memiliki kekayaan senilai 4,014 triliun rupiah Selain itu, Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito 24 miliar rupiah dan 23 miliar rupiah yang tersimpan di rekening BCA dan tanah seluas 400 ribu hektare atas nama keluarga cendana. Terdapat dana sekitar 400 miliar mengalir ke yayasan dana mandiri, antara 1996 dan 1998 yang berasal dari Pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan Pos Bantuan Presiden. Menteri Negara Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Haryono Suyono juga terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut dengan mengalihkan dana untuk Yayasan Soeharto. Namun pada 11 Oktober 1999, pemerintah Indonesia menganggap tuduhan korupsi Soeharto tidak terbukti.